Sebelah Kanaan. air susu dibalas air, Kanaan. ditulung malah dikeiatin rokok. Kau yang mulai, kau yang Kanaan. kau yang berjanji, kau yang dengki. Ono semut belului, mulanya wong tua. Jom nanti arah barbelasan yang anak kecewa. Akun dengar pun kadang anak dihapi rata aruan balesan yang gelap ke Eh, cari <San> gue sama nih, saya anak lanang, digadang-gadang harapan masa depan. di semikul dur dong, jero, mengharumkan nama orang tua. Ngek nake, ngoyak ngek, ngonggoso ngek, sepo, diragati sekolah mulai cilik nanti. Dati sarjana, wis sudah tipe entuk kerjaan gajine nih gede. Terus nikah dv, rumah tangga gadev. Kira-kira anak lanang, wih, lu wih, karo gue. kok karo bojo loe menteng ke mboe apa bojone bojone umpapa mboe karo bojone ko tukaran padu nmbelani mboe pambelani bojone bojone tapi umpapa mboe dolan yang omae kerasan seneng bareng toh suulan bojone grundel ceng biulah ke bojone apa mboe bojone nasib mo porombok mbo sekaligus kita niat tolabil ilmi menambah wawasan dan pengetahuan agama dengan harapan mudah-mudahan Islam kita semakin mantap mudah-mudahan takwa kita semakin kuat mudah-mudahan akhlak kita semakin mulia mudah-mudahan takwa kita semakin sempurna mudah-mudahan ibadah kita semakin istiqomah Mudah-mudahan kita tergolong Orang yang selamat di wa dunia wal akhirah. Sehingga nanti pada saatnya Menghadap Allah Kita semuanya sudah ikhlas Sudah siap menghadap Allah Dalam keadaan husnul khotimah Bapak ibu para jamaah Kira-kira nanti Kalau sudah meninggal Menawi sampun sedo Panjenengan milih Munggah suarko nopo nyemplung neroko. Pulauang Suli. Bejang menawi sampun sedo. Panjenengan milih munggah suarko nopo nyemplung neroko. Sedoyo milih munggah suarko. Neng duon sewu. Penjenengan istrinya niki luweh pantas Munggah suarko Nopo nyemplung neropo Istilah Engkang sakit Kita ambil ilmu nih Kalau ke surga Harus Munggah Tapi kalau ke neraka Cukup nyemplung Leten suarko kudu munggah Nenglek lak tenneroko terima nyemplung lah munggah kaleng nyemplung niku gampang pundi gampang nyemplung gampang pundi pados konco sing ngajak munggah suarga kali ngajak nyemplung neroko ibu-ibu lek ditawani rekreasi milih bundi, diajak munggah gunung kalih nyemplung pantai menjalani hidup di dunia ini ibarat tembang jawa penjenengan pilih pundi munggah menek belimbing nopo nyemplung leriler munggah suargo Rekoso wong munggah, tapi nyemplung nerokok, boten rekoso, wae nyemplung-nyemplung bewe. Maka kalau ingin bisa munggah suargo, harus ikhtiar. Ikhtiarnya berpikir cerdas, bekerja keras, beramal ikhlas. Paling boten, boten syaratipun. Syaratnya somugang suwargo niku cuma satu kalimat, yakni takwa. Nopo bu? Dalilnya mana bisa dilihat dalam Alquran surat al ayat 15 sampai 21. Pun dua pel toh? Oh derek. Surat Az ayat 15 sampai 21. Sambo Napol Novo Derek. Derek, dites sekali lagi. Surat Nopo Bau. ayat 15 sampai berapa? Allah Dawur إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك من المحسنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أبوالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسهم أفلا تبشرون نقو القرآن سورة الذريات ayat 15 sampai 21 Allah menjelaskan innal mutaqina fi jannati wa uyun. sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dimasukkan surga yang ada sumber mata airnya sak temene wong wong sing takwa dilebok ke suarbo sing wonten sumber mata air ribut di ayat-ayat lain banyak digambarkan surga itu tajiri min hal anhar di bawahnya mengalir sungai-sungai kan ada sumber mata airnya arduhas sama wal luasnya seluas langit dan bumi niku sedanten mo'iddat Mu lil muttaki disediakan untuk orang-orang yang bertakwa wa dados syarat mlebu suarga Cara temunggah swarga kudu wong sentak. wah. taat. Lah pripun kahanane ten Bagaimana keadaan di surga? al ma'atahum rabbuhum. Penghuni surga, penduduk surga itu bebas menikmati dan mengambil apa saja fasilitas yang disediakan untuk mereka sebagai hadiah dari Allah subhanahu wa Ta'ala disiapi macam-macam sedoyo sing dikepingini nopo mawon sing dikersakne apapun yang dikehendaki dan diinginkan tersedia lengkap komplit jangkep dan terus masyarakat suberwadung dan sekitarnya benjang penjenengan ten suargo Sido kan urung karuan sido. Niku bebas nikmati apa saja, bebas mengambil tanpa beli, tanpa kontrak dan tanpa ada larangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dibebaskan sebebas-bebasnya, tidak ada larangan. Ini beda dengan dulu waktu Nabi Adam dan Ibu Hawa masih tinggal di surga kan ada larangannya betul mestu ben semangat urung paham ya Westnya nyauto betul nurusani ben cepat yes. Nabi Adam sama Ibu Hawa dulu waktu masih tinggal di surga kan ada larangannya betul yes. larangannya wala yes. jangan dekat-dekat pohon ini tapi akhirnya Nabi Adam tergoda oleh iblis, mau iblis ya. <SILENCIO> lewat istrinya ibu Hawa sesungguhnya iblis menggoda Nabi Adam itu tidak mengenekkan orang nge kewin tidak mengentalkan akhirnya ganti goda ibu Hawa kene Lajung ibu Hawa Ngerayu Nabi Adam, Nabi Adam atuh mulai jadi watak anak utuh nih, mengelani gini wes godong tirayu kalau, dahom ibu awak yang matur mas aku pengen, seto, pengen noppot, pengen, pengen kui. Dua puluh sembilan, buah dari pohon pohon tadi tadi Nabi Nabi ojo Ojo ini larangannya larangane puluh Allah liyane puluh kepingin dua tak turuti. dua aku pengen kuwi kok, sembilan, pengen liyane Ojo, iki larangane sembilan, Allah puluh ya dua puluh sembilan, aku mau, sembilan, dua puluh sembilan, dua puluh sembilan, dua Aku diomongin Mas Iblis Mas Iblis kan sesuai urip noken ini. Diinvest pengalaman daerah Kene, berapa po, berapa po? Oh ini larangannya Allah. Lewat wedok jaluk neng gak dituruti biasanya kan terus ngancam. Sampai yang seneng aku tenanan pora. Era seneng wani nang ngomong, bang lanang diancam mono karuseng wedok yang mikir. Apa mana semua terupane wayu, yang lanang orang bejati. <tuk> Hem eh, dek itu dituruti diambilkan. Mau tenikus yang jaluk meneng, yang kerde, yang gede. gede. Mau aku neng, yang cilek. Di setunggal bukan puron, loro. Di pundutnya loro ageng-ageng tiga hat. Nabi Adam derek nih Amine ngicipi mundut setunggal sing alit didahar. Begitu didahar ditegur sama Allah. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma 'ndil kumasyjarah. Bukankah Tuhan kalian telah melarang kalian dari mendekati pohon ini? lepok malah dipangan. Kaget mergo ditegur. Wis didahar. Dene Nabi Adam nembe ndugi kuluh mandek. Lah akhire jadi kalau menceng <SILENCIO> orang lanang ini aku sedoyok bulu waktu mentole cili nah mereka bian yang dipangan cili yang mentole cili lagi ini ibu hawa lek dar terus katung bulu ini ngurung sampai tekan weteng nyanggrok dan gini dada mereka sendiri darlo rugi gede gede jadi mentolnya waktu itu anusin keliwat bedini ngantek kene gue nyandel ke kopiah wes bu, ga usah nanggut digerayangi kok nah iseng sepuh ya seorang kene iseng sepuh wes ngelewer mendok di goni behas yang paling larang ya bangga brosot lawa salya Allah Muhammad bon, ring kesih gara-gara melanggar itu akhirnya Nabi Adam sama Ibu Hawa terusir dari surga ini pelajaran Bapak Ibu surga tidak mau ditempati oleh orang yang melanggar aturan Allah ambil ini, ambil ini lihat aku dong surga tidak bisa ditempati oleh orang-orang yang melanggar aturan Allah setelah keluar dari surga seluruh pakaiannya lepas keduanya jadi telanjang. Ini bermakna melanggar aturan Allah berarti menelanjangi diri. Sir? Ibu Bapak Jamarohimakumullah. Setelah terusir dari surga, Nabi Adam menyalahkan Sinten. Halo, apakah Nabi Adam menyalahkan iblis? bota, noponya Nabi Adam nyalah ke garwane? boten bota, neng nyalah ke Awai Dewi sami bota, ngga wong sumber wadum jenengan neng ngalami uri porapena apa siloko menuh nyalah ni Awai Dewi apa nyalah wong lio aku seneng aneh nyalah nih wong lio wong buju ini disalah salai? salai? halo? iya kan <tuk> Tok. ranya oto iya <tuk> lepon nah? seneng aneh? nyalah no buju, nyalah no anak, nyalah no dulur, nyalah no konco, nyalah no tonggo orang gelem nyalah no awa e bu? iyee nek duwe buju kok nakal? nyalah no awa e apa nyalah no buju nih? Anak beling nyalang nawa itu pun nyalang warna duwe Duit donggong kok elek, kelakuan ini ke nyalang nawa itu pun nyalang nonton gani. Jadi bakul pasar kok rapayu, nyalang nonggong tuh nyalang nawa itu dan tukang ceramah, orang digatik ke jamaah, nyalahnya wongi tv, apa jamaah jamaahnya? jamaahnya kita itu lebih cenderung menyalahkan orang lain mula ngonggo belajar saking Nabi Adam introspeksi muhasabah nyalah wongi e diwi, halo malah si lagi kpkp di salah no, tonggo di salah no, sampai presiden disalah di salah salah no, wanten beten seneng seneng nyalah nyalah presiden, nambi an yang milih siapa, bu pilih si lagi bu salah salah ne, lo ani nyalah ne berarti ah saman rumangso lu bener rumangso lu happy. terus negaranya mau dapet api, nek Wei sing jadi presiden nuh, wong kamu, orang itu, nah sekarang lagi zaman, lagi musim suka menyalah nyalahkan, apalagi, ui, kata kata, sampai kiai disalahno, ulama disalahno, habaib disalahno. Polisi disalahno, pemerintah disalah-salahno nah kalau sudah di media-media sosial tak peduli diilok-ilok bahkan difitnah, fitnah orang itu ini tak eleng ya ojo nganti nyalah nyala para ulama, para kiai, para habaib walat tidak sependapat boleh dalam hal-hal tertentu. Goten sependapat misalnya. Gak apa-apa, tapi ojo sampai ngilok-ngilok deh. Opo maneh ngelek elek Beliau-beliau, para kiai, para ulama, para habaib, levelnya jauh di atas kita. Ini kulit galu, tuh jungkong ibadah do istighfar yang gue Allah ke paret. Lah, potong kamu. <SILENCIO> Umpomo kok nggak ada salah lumrah Ini nggak ngerti cara nge-tobat, cara nge-nersi. ini lumrah di rumah. <SILENCIO> Karena beliau memang orang-orang bersih. Umpomo kok ngelakoni salah sing ora semojo, boeng salah sidik, yo ya ketoro, ceto, seperti kain yang putih bersih, kena noda sedikit aja, cetah, cetowilung, wong kaine putih bersih, kena noda sidik wae, ketoro, woi, nenghilang-ilangan ini lak gampang toh. Orang nganggut dikucek di ketok toh iso resi. Orang kiai, orang alim, orang hagba, ibni gong, ubong mogok, gadah salah. Cili, citi, cetok, ketoro, loh, kain putih bersih. Neng krimo di resi. Neng sampean sampean kan gombel lamo. nanggok regete kotorane ngetimal raka rohan orang kaget wong gombal orang jibrak teletong jaran yuk biasa orang ketoro wong gombal nah ilang-ilang aneh angel ya. resik-resik aneh angel ya. butuh dikocok dikobok dihiduk idek nanggok deterjen bila si cek meneh di kopiok meneh kue kadang orang resik resik koro oh. gombel gombel lama sudah <SILENCIO> ya gombel lama kok wangi ngelek ngelek kain putih bersih lo hmm, mikir sengisor weta senenganmu kok nyebar berita kebohongan berita fitnah boksher boksher boksher boksher boksher ngong sak dunyo bokandani kabeh lewat setan gepeng kuih dan bok cekl nyang tanganmu wih loh ini jenenge setan nah, sekarang semua orang akrab dengan setan gepeng raper Duli, kiai Um, Negeri kiai tangannya dilebok kesak ditarik ngelewer bermutu. Saya di kiai tangannya dilebur, kisah ditarik semutoboh. Setan yoy. ini, tamat. Iya, iya. Hai, hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Hai, hai kemungkinan termasuk Pak camat yang melebus warga amin oke okay. camat yang ngapik ini itu camat yang komunikasi jadi ini yang tenacara ini itu komunikasi kalau Ko, ini itu teka muni ini itu muni sambutan bari itu harus kasih kasih sumbangan <tipos> <tipos> <tipos> <tipos> allahumma salli ala muhammad ayy hey orang ulama, orang kiai, orang habaib kaya coro banyu, banyu bening jernih kaya diproses, disaring, disuling bersih kalau mau orang ketik sidi, yuk ketoro wong banyu ini bening bersih tapi kan diguling sidi nanya kan terus hilang, ngeres ini aneh, ini sampe aneh yang bokotori sampirang-pirang ngerang nah, ketoro, wong sampean aneh ini peceran bro But sepinteng aduh <SILENCIO> harus <karuseng> ngomong <SILENCIO> maka nih Ojo ngelek ngelek ke ayo do ngelek ke awae eh. Ojo seneng nyalah nyala, ke ayo do nyalah ke awae eh. Nyontoh Nabi Adam, ribun lehnya laki hawa IDW. Ini biasa juga pujian dari musjid